Namun seiring dengan menghilangnya pasangan muda Lesti dan Bilar, banyak rumor berkembang bahwa menghilangnya pasangan muda tersebut membuat rating acara pencarian bakat berjenre dangdut di Indosiar menjadi turun. Turunnya rating ini tentu akan mempengaruhi bisnis dari dangdut academy ditambah lagi sejumlah pihak menuduh Dewi Persik sebagai salah satu faktornya. Hal ini tak lain karena perseteruan antara Dewi Persik dengan Lesti Kejora yang tak kunjung berakhir hingga dirumorkan berdampak buruk pada rating acara hingga membuat bisnis dangdut akademi menurun. Dewi Persik terlihat sangat tidak nyaman dengan langkah yang diambil Lesti ketika memakan dan mencabut laporan ketnya di Polres Jakarta Selatan beberapa bulan yang lalu. Berbagai macam curhatan dan pendapat para fans Leslar, mereka ada yang mengaku mematikan televisi pasca sang idola Lesti Kejora tak lagi muncul di layar kaca. Kabar Dewi Persik terancam kariernya diberhentikan hiburan tanah air ini menyebar luas di sejumlah akun gosip dan menjadi perbincangan hangat netizen. Dewi Persik merupakan salah satu artis yang dikenal dekat dengan Lesti dan ia merasa tak setuju dengan keputusan istri Rizky Bilar tersebut. Bahkan di beberapa kesempatan Dewi Persik seperti di siaran langsung TikTok secara terang-terangan yang diduga menyindir Lesti. Tayangan tersebut semakin lama membuat fans Lesti menjadi geram, karena mereka menyaksikan acara tersebut karena hanya untuk melihat penampilan idolanya yaitu Lesti. Tak hanya itu saja, Dewi Persik sempat berencana untuk memenjarakan tiga oknum yang diduga merupakan fans dari Lesti dan Rizky Billar atau yang dijuluki dengan Leslar. Namun menurut informasi yang didapatkan kasus tersebut berakhir dengan damai setelah oknum tersebut meminta maaf secara langsung kepada Dewi Persik. Selain itu ada juga pendapat lain, dan cukup banyak yang membela Dewi Persik dan menyebut bahwa Lesti Kejora dan Rizky billar lah yang membuat rating Indosiar Anjlok. Perseteruan ini menjadi konsumsi publik, sehingga yang sebelumnya Indosiar memiliki basis penonton yang cukup besar, kini pun merasakan pengaruhnya karena mereka terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Lesti dan kubu Dewi Persik. Kami hanya menyajikan andalah yang menyimpulkan bagaimana pendapat Anda. Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih.